يَا يَا Amma abad, <coughs> kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan Taala alhamdulillah Atas Taala atas nikmat. Demi nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kebaikan tak terhingga. kenikmatan yang tak terbatas. Sekian banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Baik kenikmatan tersebut berkaitan dengan perkara dunia kita. Terlebih lagi berkaitan dengan perkara agama dan perkara akhiratnya kita. Diberikan kenikmatan-kenikmatan. Senang untuk beribadah kepada Allah. Cinta untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah SWT. Dalam hal ini, Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang Semoga apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah SWT. Dan menjadi Amalan kebaikan kita menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yauma banun illa man atalla biqalbin salim. Bermanfaat di mana di hari tersebut tidak bermanfaat lagi harta-harta yang kita miliki dan anak-anak kita kecuali yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau kita perhatikan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sebelum kita datang di masjid ini, perjalanan kita menuju rumah diantara rumah-rumah Allah dari rumah kita masing-masing. Bahkan di awal kita bangun dari tempat tidurnya kita. Ya. Yang mohon maaf. Mungkin bisa dikatakan kebanyakan manusia. Dan tak terkecuali kaum muslimin. Mungkin mereka masih berbaring di tempat tidur mereka. Masih bersama dengan selimut-selimut mereka. Masih bersama dengan bantal-bantal mereka. Ternyata alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan kita dari tempat tidurnya kita. Dan ketika itu langsung kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahiyana amatana wa ilaihin nushur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa Taala, menyanjung Allah Subhanahu wa Taala, pujian yang disertai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Taala dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Taala yang menghidupkan kita, setelah mematikan kita, setelah menidurkan kita. Wa ilaihin nushur. dan ingat. Sekarang kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, satu saat kita akan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya kita akan dikembalikan dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian rahimahnya, ternyata kebaikan-kebaikan tersebut tidak sampai di situ yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita: keutamaan-keutamaan, pintu-pintu kebaikan. Jalan-jalan ketaatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita luar biasa. Setelah kita bangun, antara kita mungkin pergi untuk berwudhu, buang air dan semisalnya. Dalam wudhu ini jamaah sekalian luar biasa. Keutamaan-keutamaannya keagungan-keagungan dari wudhu tersebut. Saya akan menyebutkan suatu kisah yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beberapa seorang sahabat di antaranya Uqbah bin Amir dan begitupun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu taala kanat alaina riayatul ibl yeah. Fajat naubati farawhatuha bi asyi padra rasul sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhaddithun nas padra tuminta walihi imam muslim ya tawaddha fa yuhsinu wudu'ahu fa Mukbilan raq'atain muqbilan bi waji' bi qalbihi wa wajhihi illa wajabat jannah Kata Uqbah bin Amir Sahabat yang mulia Rasulullah Taala Anhu. Karat alaih nari ayatul ebal. Saya memiliki kambing, pengembala kambing. Ya, luar biasa Sahabat Nabi Sallallahu Sallam pekerjaannya mengembala kambing. Nah. Maka pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak tercelah. Ya. bahkan para nabi dan sebagaimana bagaimana mereka bekerja ya. jama jama untuk perkara-perkara dunia ya. yang tercerah adalah kalau itu yang haram satu yang tercerah lagi halal tapi melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala halal dia kerjakan tapi dengan pekerjaan tersebut tidak bisa melaksanakan salat lima waktu, elakkan dari ketaatan ketakatan kepada Allah. Ya. Selama itu halal dan tidak mencegah kita untuk beribadah kepada Allah. Di zaman zaman silahkan kita kerjakan. Kita niatkan bekerja untuk menafkahi istri kita, anak kita luar biasa. Ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wataala. Sahabat ini menggembala kambing. Ya. Maka fajatnaubati, maka datang. Aptu malam, maka saya pun kata sahabat ini mengistirahatkan kepala kami tersebut dan saya memberi makan, diberi makan malam. Sudah itu, para doktor Rasulullah SAW ke iman muhad nas. maka saya pun akhirnya mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berdiri dan menyampaikan hadir di hadapan para sahabat yang mulia anhum ajma'in.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 apa dicintai ni jannahna? Ya nekna. Dia perbaiki wuduhnya. Ya. Sebagaimana wudu Nabi SAW. alaihi wasallam. Summa yusalli rak'atain. Quran mak jennek ra. Pasempajen di dua rakaat. Dia mengerjakan salat dua rakaat. Betul kan? Mengerjakan salat dua rakaat. Apa kata Nabi SAW? Wajabatlahul jannah. Allah akbar. Maka berhak dia untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, surga ana puang Allah taala. Ta berhak dia dapatkan karena karena setelah berwudu dia mengerjakan solat dua rakaat. Ya. Mohon maaf ya. Kira-kira nak kumakutana ka engka kira-kira ko dia dalam pertama surga ta Allah taala. Ya mungkin dikatakan seratus persen kita menginginkan semua surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mohon maaf orang-orang Yahudi, orang-orang Nasorok. Kalaulah yadukulajjan nataillah mangka nahwudan awnasorok. Ya, mereka mengatakan tidak masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasorok. Kulhatu kurhanakum intuntun sedikin. Sini datangkan bukti yang nyata atas pengakuan kalian. Kalau betul-betul surga itu hanya untuk kalian. Ini orang-orang Yahudi dan Nasorok. Tidak akan masuk surga kecuali apa Mereka saja nah, Kita tidak masuk Ini pengakuan mereka Maka kita umat muslim Harus lebih bersemangat untuk meraih surga tersebut Di antara sebabnya adalah Salat dua rakaat Keutamaan salat Allah Akbar Sangat-sangat ringan Habis perbuduk Sempajat dua rokaat Allah Akbar kita lanjutkan kisah ini. Mekanik perniagaan fakulti, maaf, maaf juadah luar biasa faidah ini, ya, mantap, luar biasa. Ya. Kanjeng ya. yang disampaikan oleh Nabi saw. Maka faida. Faidah ko ilumbe ni ya Kemudian mak kadarnya sahabat nabi tak salam salam. Ternyata tiba-tiba engkar seti sahabat nabi tak sama cok doi. Tiba-tiba datang berbicara. Ya Allah di kau bela ajuan. Allah Sahabat yang mulai mengatakan ternyata apa-apa yang disampaikan oleh nabi salam salam sebelumnya sebelum hadis tersebut tadi itu lebih afdal lebih mulia lebih makanja ih. Lebih malap bi, hebat luar biasa. Maka kata sahabat yang pernah, fay, Umar. Aku pula lihat siapa ini yang berbicara ini. Tiba-tiba kemacet dok. Eh ternyata Umar bin Khattab radhiallahu taala. Ternyata Umar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiallahu anhu aja Maka berkata Umar. Kondrae itu anak alifan. Aku lihat engkau itu baru datang sekarang. Kenapa kau engkau? Eh terlambat istilahnya sahabat. Karena dia sibuk dulu bekerja. Nah, sama dengan kita terkadang ada yang terlambat datang di majelis. Terlambat. Ya, baru datang sekarang. Ternyata yang sebelumnya itu lebih afdal. Lebih mulia, Lebih agung. Dan luar biasa. Kemudian dia pun menyebutkan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Ma minkum fayatawakta. Fa yablim seorang di antara kalian berwudhu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Kemudian setelah dia berbudu, Quran Mak Jinnik, Laitosia. Dia isu remas sempajang. Tapi dia mengucapkan, Ashadu As an ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa saya tidak ada sesembahan yang merhak di sembah kecil Allah SWT. Wa, wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahawa saya, Muhammad adalah hamba Allah SWT dan utusannya. Ketika kita baca doa ini, apa keutamaan yang kita dapatkan? Apa kebaikan yang kita akan meraih? Karena Nabi tak fuatilaw abu abu jannah asmaannya maka ibu kaki arwah pintu surga. Delapan pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang membaca doa tersebut. Allah Akbar. Kalau dalam riwayat lain ada sedikit tambahannya doa tersebut. Asyhadu alla ilaha illallah la la. Saya bersaksi bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecil Allah Subhanahu wa taala. Wahdah. Tidak ada sekutu baginya. Dikuatkan ditambah wahdah. Ya. Dikuatkan tentang Ithbat Illallah, la sharikalah sebagai penguat untuk la ilaha illallah penafian tersebut. Ya. Persaksian kita bahwasanya apa? Tidak ada sesembah yang berhak disembah di dunia ini kecuali dia la robunajal lawalad. Ya. Tentang la ilaha illallah yang pertama kali seorang masukkan dalam Islam yang terakhir keluar dari dunia ini. ya Kulu la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, tuflihun kalian akan beruntung. Dan perkara yang terakhir akan keluar dari negeri dunia ini. Lakkin umatakum la ilaha illallah, talqindlah orang-orang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Mengkana akhiru kalam, la ilaha illallah, dahkul al-jannah, kata Nabi SAW. Siapin akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, surogana runtuh. Ternyata ini menyebabkan terus luar biasanya ini. Ya. Kita sudah beruduk menyempur makam untuk kita. Kita baca doa ini. Dan mungkin tadi ya. Dia, berkapa, dia sempat. Masa sempat jam. Mak jenik, tapi jangan lupa doa ini. Tapi ini mulai lagi. Lebih after lagi. Kita beruduk. Baca doa ini. Masa sempat jatuh. Dua setiap kita masyarakat lima waktu. Dan lebih utama lagi. Setiap batal beruduknya kita. Mak jenek ni. Innallahi at-tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap orang-orang yang bertawabat dan orang-orang yang menjaga kesucian dirinya. batal wudu kita berwudu lagi. Jama'akum rahiman wa rahimakumullah. kebaikan ya. yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba hambanya ya. Bahkan tidak sampai di situ ya. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di waktu sekarang ini, tetapi sebelumnya tadi. Ya. Luar biasa, kita semua berangkat dari rumah kita masing-masing menuju masjid ini. Ternyata menu dari perjalanan kita ini ada di sana pahala yang sangat luar biasa, kebaikan yang sangat agung dengan langkah-langkah kaki kita, perjalanan kita dari rumah kita menuju masjid ini ternyata di situ ada saat-saat diampuninya dosa-dosa seorang hamba dan diangkatnya derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.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 Menuju ke masjid antara masjid-masjid Allah. Untuk menunaikan salah satu kewajibat sebagai umat salam. Untuk melaksanakan lima waktu tersebut. Maka kedua langkah seorang hamba tersebut. Ya. Salah satunya itu menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Akbar. Ya. Menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau ulama-ulama sendiri. Mereka meyakini banyaknya dosa-dosa mereka. Kesalahan-kesalahan mereka. Nabi SAW itu beristighfar 70 kali dalam sehari. Dalam riwayat lain 100 kali. Nyata Kalau sahabat mengatakan. Kalau seandainya dosa saya ini tercium. Kesalahan saya tercium. Kemaksiatan saya tercium. Maka tidak ada yang mendekat kepada saya. Apalagi kalau kita. Apalagi kalau yang berbicara. Seandainya mungkin dosa-dosa saya tercium. Mungkin kalian lari sebuah dari masjid. Tidak ada yang mendekat mendengarkan majelis, Karena banyaknya dosa-dosanya kita kulubani ada khotow wa khairatu at-tawabun setiap nabi anak cucu nabi adam itu terjatuh dalam kekeliruan dan sebaik-baik yang terjatuh dalam kekeliruan adalah mereka yang kembali kepada jalan Allah Subhanahu bertobat kepada Allah Subhanahu maka salah satu langkahnya kita akan menghapuskan dosa-dosa kita ya satu langkah lagi akan diangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar luar biasa. Ya. Semakin diangkat derajatnya kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau langkah kaki. Aku kata, Allah ini ingin aku memotor. Masa ni mengotoni. Maka sebagian ulama seperti Salih Uthayman r.a. masuk dalam hal ini. Dan dihitung dari perputaran roda kendaraan tersebut. Yang masa kalam rahimah wa rahimah Tidak sampai di situ, ya. Keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi kita. Ya, kita tadi masuk ke masjid. Itulah indahnya Islam. Semua di atas kebaikan, baru bangun tidur, dimanapun, semua kebaikan, di pasar, di masjid dan selain semua di atas kebaikan. Susah senang, semua di atas kebaikan. Kita tadi masuk masjid, langsung kita berdoa kepada Allah. Allah maftali di abu, abu Rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu kepadaku. Pintu-pintu kasih sayang-Mu, pintu-pintu kebaikan-Mu. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini doa yang masyhur dan sering kita hafal. Di sana ada doa. Lain diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa tersebut bisa kita pakai untuk membentengi diri kita dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya dari kalangan seton, kalau kita baca doa tersebut seton tidak bisa mengganggu kita. Doanya sangat-sangat ringkas. Kata Nabi s.a.w Alaihi Wasallam, "Audo bilal Abu Wajhil Karim, Wasiltoni Karim, Nassetonir Rojim." Empat potongan. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi s.a.w Alaihi Wasallam ketika hendak seorang masuk masjid. Yang kata saya itu seton minna syair al-yawm Kata seton orang ini terjaga dari saya. Tidak bisa saya ganggu orang ini. Luar biasa. Mohon maaf ya. Bukannya menjaga kita polisi. Satpam. Tentara bukan. Kenapa? Karena mereka ini, pemerintah kita, mereka sendiri tidak bisa menjaga diri mereka dari seton Tapi siapa yang akan menjaga kita? Rabbuna jalla wa'ala wa Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik penjaga. Ya. syaitan tidak terlihat di mata kita kita baca doa ini audzubillahil azim saya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung abu wajihil karim dan dengan wajah yang mulia qadim. dan kekuasaannya yang qadim, yang dari dulu Nas rajim. dari syaitan yang terkutuk. Ya. saya ulangi audzubillahil azim abu wajihil karim Basmalah ta'awudz minasyaitonir rajim. Ketika seorang membaca doa tersebut ketika hendak masuk masjid, apa kata setan? Hufigu nisa sa'irul yaum. Yeso Dek, jangan ganggu ya itu. Luar biasa, terjaga dariku, terjaga dari setan. Ini pengakuan setan. Ini jemaah sekalian rahiman warahimakumullah. Apakah sampai di situ kebaikan? Tidak, sampai situ. Kita masuk masjid, mungkin diantara kita ada yang tetul masjid, mungkin di antara kita luar biasa mendengarkan alat atau memenangkan alat atau kebaikan kebaikan yang lainnya diantara kita masuk masjid pasempayan atau mungkin kalau dia belum sempat sholat di rumahnya dua rakaat dan kata nabi saw khairumnya dunia wa maafiha. ya dua rakaat saja sunnahnya sholat subuh ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. itu lebih baik daripada dunia dan seisinya dua rakaat sholat subuh Nah itu baru sholat sunnahnya, bagaimana lagi dengan sholat wajibnya? Kira-kira kalau Allah Subhanahu Taala mengemarkan kepada kita siapa yang sholat dua rakaat, sholat sunnah subuh, maka saya kasih mobil. Oh luar biasa, tidak ada mungkin yang tidak mau ketinggalan. Langsung disiapkan mobil. Tapi ternyata dua rakaat itu lebih baik daripada duda dan seisinya Kemegahan-kemegahan dunia yang kita saksikan ini ternyata kehidupan yang sementar dan menipu. Dua rokat itulah yang kekal, yang akan menyertai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahuwataala. Jemaah Asalamu'alaikum warahmatullah. Walagi solat sebanyak, yang kata ulama, asdul salawat yang paling asdul dari solat lima waktu ini. Jemaah Asalamu'alaikum rahimakumullah. Di antara kota taman Mas sempadan alhamdulillah ternyata diberlakukan oleh Allah Subhanahu tinggal di majlis ilmu di halaqah dzikir yang mana ternyata ini merupakan kebun di antara kebun-kebun surga taman di antara taman-taman surga kalau ada rumah ada tamannya bagaimana kita masuk rumah itu kalau kita tidak melewati taman tersebut halaman tersebut ya maka sama sebagaimana disebutkan ulama. Ketika kita ingin meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersemangatlah untuk hadir di taman-taman surga tersebut. Maka dan Nabi Taala Sallam idah marutum birahil jannah farcau. Kalau kalian melewati taman jantara taman-taman surga, Lepal laloku, singgah. Maka ditanya Nabi Sallam, marilah. Apa itu kebun-kebun surga? Apa itu kebun-kebun surga? kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kutu dzikir. majlis majelis ilmu, ceramah-ceramah, tausiah-tausiah, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersemangat. Alhamdulillah di masjid kita ini ada ceramah rutin alhamdulillah nikmat. Yang jarang kita dapatkan di daerah lain atau di masjid yang lain. Diajarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuai pemahaman saya ya. Bukan dari kantong saya. Tapi pemahaman para sahabat. Radallahu anhum ajma'in. Murid-murid para sahabat. Dan murid-murid setelahnya. Generasi setelahnya. Diajarkan Al-Quran tersebut. Jemaah sekalim rahimahni wa rahimahkumullah. Dan di majlis inilah. Seorang hamba akan merasakan ketenangan. Ketenteraman. Dan silakan kita. Nilai pribadi kita masing-masing. Tidak usah menilai orang lain. Tenang mana kita di masjid ini, di majlis ini, ketika kita bekerja. Tenang mana kita ketika kita di majlis ini, ketika kita sudah bersama dengan istri anak kita. Maka luar biasa ketenangan kita di majlis. Ini. Kata Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala nah, baca Al-Qur'an Al tidak sekedar dibaca dia nak baca bawah mi na pelajari itu dia pelajari juga itu Al-Qur'an Karim. Al belajar wa tadarusuna bainhum illa nazalat alaihim as kecuali akan turun ketenangan terhadap orang-orang tersebut as-sakina as-sakina ketenangan ketenteraman kedamaian wallazi anzalas sakinah tapi kulubul mu'minat bihal Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan tersebut terhadap di dalam hati-hati orang-orang yang beriman Wasiat rahmah diliputi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahuwataala. Waqtumul malaikat dikelilingi oleh malaikat malaikat Allah Subhanahuwataala. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan memang ada malaikat malaikat yang tugasnya itu mencari majlis-majlis ilmu, mendapatkan dihabarkan kepada Allah Subhanahuwataala. Wada karohmuullofi manindah. Bahkan jemaah sekalian mohonlah dengan majlis-majlis ini berapa orang kita mungkin di sini 30, 40 yakin. Biainilah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut satu persatu nama kita di hadapan para malaikatnya. Tidak usah Presiden tidak usah bukan Pak Bupati saja mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga pemerintah kita, pemerintah pusat dan pemerintah daerah kita. Pak Bupati saja menyebut nama kita di hadapan para pejabatnya yang luar biasa bangganya kita. Senang. Bagaimana? Kalau Rabbuna jalla wa'ala yang menyebut nama kita jemaah sekalian hadapan para malaikatnya. La ya suna Allah ma'amah rahma yaf'aluna ma'ayum marun. Yang para malaikatnya itu tidak pernah bermasyid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jemaah sekalian rahimah ni wa rahimah Kebaikan demi kebaikan. Ya. Keutamaan demi keutamaan yang Allah subhanahu persiapkan bagi hamba-hambanya. Maaf ya kalau sudah lewat waktunya. Ya. Saya akan menyebutkan mungkin satu atau dua hadis tentang keutamaan mengerjakan sholat tersebut. Sering kita dengarkan, sering diulang oleh khotib-khotib kita, pencerama pencerama kita, Ustadz Ustadz kita tentang keutamaan sholat ini. Karena ini sangat-sangat penting. Ya. Dan sangat penting setelah tawihnya kita, telah syahadat. -taed. Setelah persekian kita bahawa saya tidak ada sembanya berak disembah kecilah Allah dan tidak apa dan Muhammad adalah utusannya adalah solatnya kita yang membedakan orang kafir dengan orang Islam orang musyrikin eh, orang orang kafir dengan orang Islam adalah kan solatnya tertolak yang meninggalkan solat Rasul Amr Al Islam perkara yang penting-penting ada di Islam wa amrud tiangnya adalah solat dan perkara-perkara yang lainnya wajibnya solat. Bil Quran, wasanah wal ijma dan kesepakatan ulama. Makotopon nak Qurane ki, sebutkan oleh ulama wajib dia mengerjakan solat berjamaah di masjid dan ini sesuai dengan madhab yang empat Imam Malik, Imam Syaikh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam, Syafi, Imam Ahmad. Nak ya, tidak ada pilihan kecuali kalau malas lagi, ada udur syari' silakan kita solat di rumah. Tapi tidak ada dursyari. Maka urani, mas sempa, mas sempajang. Adapun, rai, ya orang ini. Kau masih kemas sempajang. Ada pun nak makun raih. Mohon maaf. Mereka itu lebih utama. Lebih afdol di rumah. Akan tetapi. Kalau ternyata. Beneta. Anak makun raita. Suster makun raita. Elah loka masih ke. Maka kita tidak boleh melarangnya. Tidak boleh kita melarangnya. Eh? Hanya saja. Ya mohon maaf. Untuk Para jamaah perempuan kita untuk menjaga adab ketika ke masjid ya. jangan sampai woy, luar biasa ke masjid parfumnya luar biasa semua bisa mencium pas di depan suaminya bau dapur nah, bukan ini yang kita inginkan ya kita tidak menciumnya tapi semoga tidak ada insyaallah tidak ada di sini ya jaga adab-adab betul ketika ke masjid Nah Kami ingin menjemputkan mungkin satu atau dua hadis tentang keutamaan solat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Robiah bin Uqbah al aslami Abu Firros Sahabiyun Jalil Sahabat yang mulia yang agung termasuk orang-orang pertama masuk Islam dan muhajirin Dari orang muhajirin yang beliau adalah wali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membantu kebutuhan-kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. <coughs> ya. Asalnya dalam sahih Muslim, tapi saya akan sebutkan yang panjang dalam Muslim Imam Ahmad. Kata Robiah bin Ka'ab, al-Aslamir radallahu taala anhum. "Kuntu akhdum an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahari." Ini <coughs> sangat luar biasa ya. Kata sahabat yang mulia ini, "Nakosoni" Saya membantu Nabi Shallallahu Sallam di siang hari, ya. melayani kebutuhan kebutuhan Nabi Shallallahu Sallam, ingin berbudu dilayani semua kebutuhan kebutuhan Nabi Shallallahu Sallam dibantu oleh Rabi'ah bin Kaab. Faidahkan al-lail ini makcari ini nak kemau nini, fawait ula bab Rasulullah Sallam. Loh karena lor loribintuna Nabi tak Muhammad Shallallahu Sallam, karena Rabi'ah bin Kaab ini Ahlu Sufah, ya, antara Ahlus Sufah, tidak ada rumahnya, dia cuma tidur di belak, di masjid masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Akhirnya kalau di malam hari kata beliau ini, saya pun pergi ke pintu Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam, habib tu indah, saya pun tidur di situ. Ternyata sebelum tidur apa kata dia, bala asal asmahu ya Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, rabbi. Ternyata sebelum tidur senantiasa mendengarkan Rasul SAW memuji dan mensucikan Allah SWT. Masuci Allah, masuci Allah, masuci Rabku. Nabi SAW tidak diragukan bagaimana beliau menjaga solat malamnya, solat lainnya, sampai pecah-pecah kakinya karena sempajang wendina, sempajang tengah wendina, tahak judna, wittiri'na. Ini Nabi SAW. Sampai sahabat-sahabatnya hatta amal. Malodo nak sampai saya capek. letih ya. tak amal. Oh terliba ini atau mata saya ingin mengalahkan saya Cekarudu tu kasih sampai saya mengantuk Pak Anam ah Martin Rolly cekaruh season akhirnya pun dia tertidur di situ akhirnya pun dia tertidur di situ maka Pak Kola Pak Kola Rasulullah Sallam Yaman makan tarosik di waktu makkah dan Nabi wasallam, ah ta sallallahu alaihi wasallam di sahabat ta'if Rabi' bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu ya Rabi'ah salni fa'utiyak Hai Rabi'ah allau no agalono wareko ya minta ya Rabi'ah apa yang kau inginkan saya kasih Luar biasa ya apa yang kau minta saya kasih eh, luar biasa kalau Pak papres Pak Bupati kita di sini, minta apa yang kau minta Saya kasih Mungkin di antara kita, ya. mungkin juga termasuk yang berbicara bah, Apa yang kau minta ya? Kita ada minta jabatan Ada minta harta Ada mungkin minta rumah dan selainnya Itu kalau kita ya. Tapi ternyata sahabat yang mulia ini Bagaimana tidak, Nabi Alaihi Wasallam Seorang pemimpin ya. kedua panutan apa yang kamu minta saya akan kasih. Kenapa? Karena beliau selalu melayani Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Ingin membalas kebaikannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan kasih. Ternyata karena kecerdasannya sahabat ini kata beliau, anzir ni, anzir ni, pak anzur, anzir ni, hatta anzur kata beliau, tak jengirok, ya. tak jengirok, pikir-pikir ager lawan lawu. Tunggu dulu. Apa yang saya mau minta kepada mu'ah baginda Rasulullah. Dia berpikir dulu. Apa yang saya mau minta kepada Rasulullah Wasallam. Maka apa kata sahabat-sahabat ini. <tutuk> Maka sahabat yang mulai ini. Siapa mengingat. Ternyata semua dunia ini. Fana dan akan terputus. Luar biasa. Semua kenikmatan-kenikmatan dunia sahabat yang mulai dia sadari, semua saya akan tinggalkan. Sementara Laibu walah. sendagurau permainan itulah kehidupan dunia. Ya. Saya mengingat. fana sementara dan saya akan tinggalkan. Apa yang belum minta, ternyata belum meminta kepada Rasulullah SAW, baginda dan Nabi Shallallahu Alaihi Anta di Allah ayu jannibani minandar, wahyu dekilanil jannah. Allah Akbar. Ternyata sahabat yang mulia ini meminta kepada Rasulullah SAW. Wahai baginda Rasulullah, berdoa engkau kepada Allah Subhanahu Wataala agar Allah Subhanahu Wataala menjauhkan saya dari neraka. Perhatikan, menjauhkan saya dari neraka dan sebaliknya memasukkan saya dalam surga Allah Subhanahu Wataala. Allah Akbar. Kalau dalam suhai muslim disebutkan. Mura'afatik abdil jannah. Berdo'ala engkau kepada Allah supaya saya menyertaimu. Selalu bersamamu dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi Wasallam Mendengarkan permintaan. Dan keinginan sahabat yang mulai ini. Fasa kata Rasul sallallahu alaihi Wasallam. Maka ternyata pun Rasul sallallahu alaihi Wasallam diam. Ya. Luar biasa yang dia mintain. Surga dan neraka, mau mau sesurga, mau dijauhkan dari neraka dia minta. Ya. Dalam keadaan surga itu bukan di tangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi bukan bukan di tangan para malaikat, apalagi di tangan kita. Jadi nafsun kami kerah, engkau nabalu kunci surga, ya terkadang ada seperti itu, keyakinan keyakinan seperti itu, dia menjual kunci surga, nak koin surga jaminan kita, maka hati-hati yang seperti ini. Nabi SAW tidak menjadi surga. Bahkan para malaikat pun. Surga itu di tangan Allah subhanahu SWT. Akan tetapi. Walakinohu. Itu sangat mudah. Allah, bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah subhanahu SWT. Kemudian. Setelah Nabi SAW terdiam. Makutaneh berkata. Ditanya balik sahabat ini. Man amara kebihada. Wahai rabiah. Ingat, perintah Siapa yang perintahkan engkau untuk meminta hal tersebut? Siapa yang perintahkan engkau untuk meminta hal tersebut? Maka, atas sahabat yang tidak seorang pun yang memerintahkan saya untuk meminta hal tersebut. Luar biasa, tidak ada yang perintah saya, Rasulullah, untuk meminta hal tersebut. Walakinni alimtu annad dunna munqati'afania akan tetapi saya tahu bahwasanya dunia ini terputus dan hanya sementara dunia fana wa anta makan alladhi antamin dan engkau memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yeah. engkau memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala maka saya pun cinta berkeinginan agar engkau mendoakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis sujud Kalau begitu Rabi'ah saya akan melakukannya Saya akan berdoa kepadamu supaya dimasukkan dalam surga jauhkan dari neraka tapi engkau saya disarakan agar usarana Pak, adalah sujud. Bantu saya untuk dirimu sendiri. Bantu saya supaya engkau masuk surga, dipegai lalu nih sujud, Allah. Ta'ala. Ya. Perbanyak sujudmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau mau masuk surga, mau dijauhkan dari neraka, luar biasa. Ya, Apa? Memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat, keutamaan sholat yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini satu syarat dari Nabi sallallahu alaihi kepada sahabat yang mulia ini, pelayan Nabi sallallahu alaihi untuk memperbanyak sujud Pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan kita? Bagaimana salat lima waktu kita? Apakah kita sempurnakan dengan salat-salat sunnahnya kita? Perbanyak sujud kepada Rabbuna jalla wa ala. Nah, dan terakhir Saya ingatkan dengan satu hadis. Ya utamaan dan ancaman kalau kita melalaikan solat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiaskan tentang solat man hafazo 'alaiha kanat lahu burhan, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakul lahu nur wa la burhan wa la najah. Wakana yaumil qiyamah maqurun ma, ma fir'aun wa qurun wa haman wa ubay bin ka'ab wa ubay bin kholaf Kata Nabi Rasulullah S.A.W. Nang hafadu alaiha. Ini negi kita nak jaga di sempajan. Dia jaga sholatnya. Syarat-syaratnya. Rukun-rukunnya. Wajib-wajibnya. Ya. Yang sunnah-sunnah dia, dia jaga. Ya. Dia hindari perkara-perkara yang dia larang dalam sholat. Dan perkara-perkara yang makruh tersebut. Kanatlah nur. Ya. Maka dia akan mendapatkan cahaya. Abu Hurairah dia akan mendapatkan petunjuk bukti di hadapan Allah wa dan keselamatan pada hari kiamat mendapatkan cahaya yang mana ketika itu yang masam kegelapan pada hari kiamat yang mendapatkan cahaya dia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala berupa neraka dan siksa-siksanya yang selamat dia yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan menjaga salat kita akan mendapatkan hal tersebut, mendapatkan cahaya petunjuk, bukti dan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa <tuh> <tuh> Dan sebaliknya, ya. Sebaliknya kata Nabi SAW. alaihi wasallam, ijagai. Dengan ya. Kalau kita tidak menjaga salatnya kita tersebut ammallam yhafid 'alaiha lam yakun lahu nur ya maka tidak ada cahaya bagi dia wala burhan dek to gara burhan bagi dia petunjuk bagi dia tidak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah wala najah dan tidak ada keselamatan bagi dia dan tidak ada keselamatan bagi dia nah kemudian kata Nabi SAW alaihi <tuh> Wakana ya mulkiyah ma dan pada hari kiamat kelak kana maafir own perhatikan mulia tu orang yang tidak menjaga solatnya melalaikan solatnya di kehidupan dunia ini dia akan bersama siapa dengan firaun korun akan bersama dengan karun korun wahaman bersama dengan haman ubay bin kholaf dan bersama dengan ubay bin kholaf ini empat orang ini Ya, biasa mungkin kita dengarkan, tapi sebagian tidak. Firaun tidak bisa diragukan, ya, karena kesembuhan dan kecokakannya membantah Nabi Musa AS dan Harun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan bala tentara ini. Ya, bersikui itu korun. Ya. Dulu kita harta karun, ah, dari korun, harta karun luar biasa, hartanya kekayaannya luar biasa. Kunci pemberdarahannya saja. Berapa orang yang harus mengangkatnya. Itu baru kuncinya. Bagaimana dengan gudanya dan hartanya dia. Wahaman begitu pun memiliki jabatan kedudukan. Dan begitu pun Abai bin Khalaf. Ternyata dia seorang pedagang. Maka nah, kata ulama. Seperti ibn Qayyim rahmatullah ta'ala. Nabi s.a.w. menyebutkan empat pembesar besar ini. Orang-orang kuffar. Fir'aun. Dengan kepemimpinannya. Tidak mau taat kepada Allah. Qarun dengan harta benda yang dia miliki tidak mau tunduk kepada Allah. Haman dengan jabatan yang dia miliki tidak mau tunduk kepada Allah. Ubay bin Off dengan perdagangan usahanya tidak mau tunduk kepada Allah. Maka hati-hati kita. Jangan sampai kepimpinan kita menyibukkan kita taat kepada Allah. Dek ini jaga sempadah ta. Jangan sampai harta kita menyibukkan kita taat kepada Allah. Dek toni jaga sempadah ta. Jangan sampai Jabatan yang kita miliki menyibukkan kita taat kepada Allah, kita tidak dijaga sempadan ta dan jangan sampai pekerjaan kita usaha-usaha usaha kita melala kita untuk taat kepada Allah dan dijaga sempadan ta. Kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka ini. Walia billah mungkin kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ain mungkin bisa kami sampaikan pada waktu yang ringkas ini dan kami sangat-sangat bersyukur untuk uh, pengurus jamaah masjid ini yang memberikan kesempatan kepada kami dan ehwa was kalian dan alhamdulillah ya mungkin sekitar dua tahun lebih ya baru sempat lagi ke sini serama alhamdulillah halakul hal ya sekitar dua tahun baru sempat lagi ke sini Sejak corona, tak pernah lagi ke sini. Alhamdulillah Allah mudahkan Semoga Allah subhanahuwataala memberikan taufik terhadap saya dan ehwa sekalian di dunia ini terlebih lagi di akhirat untuk kita senantiasa taat kepada Allah subhanahuwataala kita menjaga sholat sholatnya kita. Kita mengharapkan dengan naratif tersebut kita meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhkan dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Inna huwadiyutah diqolqol diroaali. O sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.